Uh, apa ya kalau dari segi lokasi lah tempat channel udah luar biasa luar biasa sekaliannya sih okay. kalau kesulitan karena memang basically I don't know everything about English itu ya kan? awalnya tuh nggak tahu sama sekali tentang bahasa Inggris jadi perangkat ke sana itu nol benar-benar nol yang dikuasain hanya bahasa Madura mungkin sama bahasa Indonesia <laughs> kayak gitu ya. kendala-kendala kayak di misalnya di kos kadang-kadang kita juga apa ya? Gak punya duit gitu kan? Mm -hmm. Bahkan pernah, satu hari itu kan makan cuman pakai kecap doang. Mm -hmm. uh, kamu kan termasuk orang yang pede ya, percaya diri kan? Ketika kamu pernah sih kan, buktinya kamu kan salah satu orang yang ditunjuk sama our teacher untuk jadi ini kan Tahes kan? masih ingat gak kamu? Chief of Tahes Muhammad Suud iya kan? itu ngajahnya cuma satu minggu doang mau dapat segitu bayangin kalau saat saya satu bulan kan? betul misalnya ingin anta hal ini bisanya, siap <laughs> well everybody welcome to Yo. Youtube channel Happy English Course One. And today, kita udah kehadiran tamu nih Namanya adalah Muhammad Suud Betul nggak nama kamu Suud? Halo, Assalamualaikum Ya, benar Oke, okay, well uh, Suud, uh, please introduce yourself Who are you? And what is your activity now? Okay, bismillahirrahmanirrahim My name is How much good you can call me soon. uh I live at Westport, yeah, exactly, Bogdanak. Mm -hmm. Now I am teaching in one of the Islamic boarding school. That is Taruulu. Mm -hmm. Okay, inatt. Okay, Jesit. And you want to say something? uh Just pray for me. I would like to finish my college. Oh, I see. Loh, kamu sekarang semester berapa? Akhir. Oh, I see. Skripsi, Bapak skripsi ya. Oke, okay, so what, boleh A dong tell about your experience when you were in Happy Goose for one exactly mm, in 2014. Oke. Okay. I came to the Pare. Okay. On 2014, hmm. and then I study at uh, HEP1. Mm -hmm. My friends. Mm -hmm. Actually, I came uh, with uh, Arul and then Evisty. Mm -hmm. Okay, two friends with my friends. Okay And then I it for about uh, six, six months Mm-hmm -mm. no, six, yeah, yes, six months over there And on the last month of my studying over there I got duty uh, teaching in Majalengka Okay And then what? <tiny2> Keren <Kalian> what Ya apa nih yang bisa kamu share to all? Ya semuanya, untuk semua menurut, -menurut, -menurut kan pasti ada perbedaan kan ya. Mas eh ]italan. by the way suut, so kita kan satu angkatan nih kan tahun 2014 kan. Ah, uh, pasti kan ada perbedaan kan ya dari 2014 dari tahun ke tahun. Nah, menurut kamu nih perbedaan yang paling signifikan nih dari kacamata kamu nih, bukan kacamata kuda ya, kacamata kamu nih apa? <tiny2> <tiny2> Ada perbedaan angkatan ya, kalau e, menurutku sih, gitu. hmm. sama aja gitu kan, tapi mungkin ya adalah sedikit perbedaan kalau di angkatan kita itu kan banyak kali, tuh, kayak bapak-bapaknya hmm. gitu kan, kalau angkatan setelahnya itu ada sih beberapa dari anak-anak GP, -anak hmm. Nah, gitu kan, yang mereka libur, kebetulan libur, mereka datang ke sana. Hmm. Setelah lagi perbedaannya uh, apa ya? Kalau dari segi lokasi lah, tempat sana udah luar biasa saja, luar biasa sekali kan? Oke. Okay. Timbang dulu. Hmm. Gitu. Terus? Sebanyak banyak lagi, yang lain juga oh, gitu kan? Uh, uh, buat kamu nih, kenapa kok memutuskan untuk uh, aku pilih HSC nih? Itu kenapa? Alasannya nih? Jauh-jauh kan kamu? itu sebenarnya kita memilih HSC itu karena memang ada senior saya gitu kan senior hmm. saya itu yang terlebih dahulu khusus di situ kemudian ngajar lagi di di sekolah kami gitu jadi HSC merupakan arahan dari sih, dari teman dari senior sih gitu oke okay. ketika kamu di HSC kamu pernah ngalamin kesulitan nggak mungkin uh, untuk Isi koma buat ngomong bahasa Inggris atau susah untuk ngecenderap pelajarannya atau gimana? Versi kamu. Banyak sih kalau kesulitan karena memang basically I don't know everything about English. Ya kan Awalnya tuh gak tau sama sekali tentang bahasa Inggris. Jadi perangkat ke sana itu nol, benar-benar nol. Yang dikuasain hanya bahasa Madura mungkin, sama bahasa Indonesia kan. Kayak gitu. jadi kan perlu beradaptasi dengan. Ajaran yang super padat gitu kan full, ya full dekrot program gitu kan. Satu hari itu kan full, jam delapan bisa kadang-kadang. Nah, itu sih kendalanya yang pertama karena memang belum punya basic. Selain itu, ya kendala-kendala kayak di misalnya di kos, kadang-kadang kita juga apa ya nggak punya duit gitu kan. Bahkan pernah, saat hari itu kan makan cuman pakai kecap doang, sumpah. Jadi? Sebenarnya masih banyak lagi Jadi kamu sampai pernah makan sama kecap itu? Iya pernah Ih. Dan itu Ya rasanya gimana gitu lah Oke okay. Gak apa-apa itu namanya kan perjuangan No pain, no gain. <laughs> iya gitu, betul kan? Emang zamannya kita dulu itu belum ada camp ya? Maksudnya di HSC belum ada camp ya? Eh ada ya? Belum ada Belum ada Ada cuma dia itu kem jarak jauh Gak ada langsung di HSC nya Kayak misalnya dulu di Cordoba itu kan Iya, betul Oke okay. Kemudian ada uh -huh. apa, apa misalnya di Ayuplin Di uh -huh. Ayuplin itu kan juga kerjasama itu ya, sama HSC gitu Eh, tapi by the way, bukannya kamu di camp Ayuplin ya waktu itu? Iya Ini Satu bulan, kalau nggak salah habis itu aku pindah ke Ayuplin Oh, oke okay, oke okay, oke okay. Terus ini dong, uh, kamu kan termasuk orang yang pede ya percaya diri kan? Jika kamu pernah ya kan, buktinya kamu kan salah satu orang yang ditunjuk sama our teacher untuk jadi ini kan, Tahes kan? Masih inget gak kamu? Chief of Tahes, Muhammad Suud, ya kan? <laughs> Itu gimana? Menciptakan kepercayaan diri padahal sebelumnya kamu nggak bisa bahasa Inggris nih? Kalau masalah self-confidence ya, kami memang diajarkan dari sekolah di sini sih, udah memang biasa diskusi gitu Yeah, we always discuss in front of the class, yeah. sharing each other, itu udah biasa sih Kayak ngomong di depan, diajarin juga kayak pidato, macam-macam lah Kalau untuk kepercayaan diri, hmm. nah masalah kita datang seperti gitu kan Ya, Never try never know gitu kan, hmm. gak pernah nyoba yang gak tau ya Coba berani-berani aja gitu, ke PDPD aja hmm. Kalau berisi, ngapain kita harus malu sama teman satu kelas Orang tiap hari itu ketemu kok kadang kita jahilin juga gitu kan, jadi nggak malu lah gitu kan. Betul betul betul. Terus satu lagi dong, uh, ketika kamu kayak menghadapi oral examination gitu ya, every week kan kita kayak face the oral examination. Pernah kayak ngerasa, aduh kecewa banget, cuma dapat satu right, aduh wrong semuanya. Pernah ngerasa gitu nggak sih? Pernah banget dan itu malu banget kenapa malu karena diumum, ya, kalau di HS itu kan diumumin hasil dari kita itu diumumin pernah juga aku all mistake pernah pernah juga one line. bayangkan all mistake loh salah semua ngapain coba aku belajar berapa bulan tuh kan tiba-tiba all mistake gitu <laughs> itu sih pernah sih malu malu parah terus ketika kamu kayak memutuskan oh oke okay. it's time to continue in teaching class itu hal apa yang kamu ambil sampai kamu Oke, okay, kayaknya aku harus uh, tahu nih how to teach English well nih. Yes, because if I come back to my Islamic boarding school, I have to teach. Hmm. Karena kalau aku kembali ke sini, ke sekolah luar mengajar, hmm. jadi yang pikir kayaknya tepat deh kalau aku ngambil jurusan yang bisa teaching gitu kan jadi pas pas waktu itu ngambil ke DC kita gitu kan kebetulan hmm. juga di tisi itu ada proyek yang bagus sekali hmm. nah itu namanya outdoor teaching tuh kan yeah. nanti di situ kita ngajar satu bulan kayak gitu Kamu masih ingat nggak sih ketika kita masih kayak jadi junior nya tisi tapi kita belum sampai ke outdoor class, tapi kita udah kayak dipilih gitu kan hmm. beberapa orang untuk ngajar holiday oh, kalau nggak salah kalau nggak salah waktu itu 6 atau 7 orang Seingat aku tuh uh -uh. Ada aku, Zakaria, sama Nana Nana? Siapa lagi itu? Kok Nana sih? Nana Elisa Elisa Elisa sama itu juga loh, mantan si Zakaria itu Oh si Ana, Ana. Ana Ana Ana, Ana, Ana Ana Kok Aneh. mantan? Kok mantan sih? Nggak mantan kan man dia ya, masih berlanjut. Cikolog, Ad, iya sampai sekarang kayaknya kan mereka kan satu universitas. Iya kayaknya masih di. Iya. Yeah. Nah itu sih yang ingat aku. Dan waktu itu juga selain dapat ilmu dapat duit juga. Betul. Waktunya, <laughs> dan Alat, dan kita, itu. kita itu seneng banget ya waktu itu ada time. Eh dapat berapa lo? Dapat berapa lo? Segini segini gitu kan? Berapa ratus tuh ya lupa. Kalau nggak salah antara 400 atau 200 gitu tapi kan lumayan betul. itu kan itu ngajahnya cuma satu minggu doang loh dapat segitu bayangin kalau nanti satu bulan kan betul hal persaingin asuhan siap <laughs> Eh tapi kamu pernah pernah ingin nggak waktu kita dikirim seminggu di tempat yang uh, agak kesananya pare waktu kita handle holiday terus kita kayak sering kayak takut gitu kan kita mencarkan mencarikan kan kita mencarikan kamu di mana aku dimana, si Ana di mana pernah denger ceritanya si soleh nggak? Kalau dia tuh pas pulang-pulang ada hantu nggak ada sih aku nggak ada dengar tuh tapi aku nggak pernah salam hidup alhamdulillah sih. Belum pernah ketemu hantu, mungkin hantunya juga takut sama bapak, -bapak yang cokak, bota-bota itu <laughs> Eh, Suud, kasih dong tips nih buat teman teman yang mau gabung ke Happy English Course One. Gimana sih cara belajar bahasa Inggris yang betul, kemudian bagaimana kita konsisten dan juga bisa manage time Karena kita tahu sendiri kan, di itu padat banget jamnya kan, hampir nggak ada jam mainnya kan nah, menurut kamu nih gimana nih tipsnya? Kalau dari aku, teman-teman khususnya yang belum tahu ya tentang kampung Inggris, kalau memang minat ingin increase your skill in English, datang aja ke, ke, ke pare, kampung Inggris, datang aja ke HSE Happy English Course One. Nah di situ kalian nanti akan diberikan program-program unggulan yang pastinya mulai dari kalian nol sampai nanti kalian bisa lah menjadi master of English gitu. Nah itu sih untuk masalah waktu sendiri karena saya yakin kalau orang yang datang khusus jauh-jauh misalnya kayak saya dari Kalimantan itu udah punya niat udah punya intention gitu Dan kalau orang sudah punya intention insya Allah kedepannya dia akan bersungguh-sungguh apapun yang diberikan programnya pasti dijalani Insyaallah kayak gitu sih hmm. dari saya yang penting sabar tekun gitu kan Oke okay. satu lagi dong moto kamu apa dalam menjalani hidup ini kalau moto saya saya itu sedikit meniru, meniru lah ya, bukan sedikit meniru Mr. Kawan Hosen oke okay. ya, founder of kampung Inggris, kampung Inggris itu kan religious but modern, modern but religious iya yeah. kita tuh agama, tapi kita juga gak kampungan kita modern juga betul kita boleh modern, tapi kita jangan sampai lupa dengan agama kita kalau itu sih bagi saya, kakau masuk Pak Suut, oke okay deh, segitu dulu ya salah ya buat Salam, salam buat uh, teman-teman. teacher-teacher yang ada di HSC, okay. terutama sama temku, sama mbah juga. Semuanya dipegang. Oke, okay, terima kasih ya, suut. Sehat-sehat terus ya. Makasih loh untuk waktunya.